Kesel Bu Kesel banget Kesel Aku kesel Bukan Bu Tien lagi bohong sekarang Diam-diam Hari ini aku pertama kali jadi polisi <guruh> Untuk mengingat momen keren-keren ini Satu Dua Tiga Polisi Sekarang bukan waktunya untuk selfie Bu Tolong carikan cincin aku Hit. Apa kau bilang Itu cincin aku Kamu beneran bisa bertanggung jawab Itu punyaku Aku harusnya tuliskan namaku di situ, Beneran itu punyaku hmm. <sighs> Diam diam semua. Kalian bilang cincin ini punya kamu kan? Betul. Dia curi cincin aku, hit. Kak berkunci dua yang curi cincin aku, kakek. diam diam. Kalau kita coba jelaskan situasi saat itu, anak berkunci dua dulu. Oke, ini aku jelaskan ya, hit. Pada hari itu. Aku sedang cari makanan di supermarket Hmm, ada yang enak gak ya? Oh, cincin-cincin Ini kayaknya bagus Dia minta ini satu ya Ini, hei Cincin-cincin Aku, aku, berkuncir Aku, bermimpi, menjadi raja cincin Aku, aku, berkuncir Bermimpi menjadi raja cincin terhebat. Hey, hey, hmm. Coba aku lihat sedikit Pokemon aku baik-baik saja. Ah, ini. Lihat ya bu. Da. Pika. Hey. Aku kasih lihat hartaku nih. Piston. Didi. Timer Woo. Woo buffet. Kalmori Chainser Chainser ah, Cantik Woo. Lihat kan Jigli Jigli P P Asik banget Besok aku pamer ke deh Aku akan buktikan kartu dan stiker pokamanku Tunggu Senpak Aku Aku Berkuncir Aku Aku Senpak Aku bermimpi menjadi polisi Aku, aku seimpak Bermimpi menjadi polisi teradil <tuh> oh, Apa itu? Kayaknya itu permen Oh, itu cincin-cincan oh, Cincin-cincan Seru Apa begitu asik, ke -ke -ke? Oh, kamu liono Dari mana? Kamu lihat um, Aku dapat cincin-cincan <tuh> Betul, aku ada cincin cincin Gimana? Cemburukan, cemburukan. Permen cincin cincin. Cemburu deh aku juga pengen. Nyado king. Cemburukan, cemburukan. kamu lihat deh aja. Cemburu deh. Tukar dengan punya aku boleh enggak? Kekeke. Kamu emang punya apa? Aku ada gantungan kunci cincin, kekeke. Gantungan kunci cincin, kekeke. Gantungan kunci cantik juga. Wah, tukar yuk. Kekeke. Oke deh, tukar. Wah, sekarang permen sincan ini punya kekeke. Ah, aku akan pasang di tasku dengan cantik. <laughs> kalau masang begini, Waduh, wow, oh aduh, aku suka banget. Ah, betul. Ini lebih mending daripada permen yang habis langsung kalau dimakan Ha Aku pergi ya? Ya kak, bye bye. Kekeke, -ke -ke, asik kekeke. -ke -ke. Hey, Leon Oh. Hah? Kak berkenci dua? Kenapa kamu megang Kupu. Ini punya kata, Aku barusan beli ini. Kamu beli di mana? Di mana? Aku tukar barusan di sini. Ini cuma jual di supermarket. Dan kalau ada di sini, hmm. itu punyaku. Apaan deh, aku tukar dengan gantungan kunciku. Cepat kasih dasar pencuri. Yeah. Bukan, ini punyaku. kek. -ke -ke. Hmm. Jadi begitu. Si Orion yang curi cincin cincanku yang hilang. Aku dapat dengan menukar tepat. Aku bukan curi. Oke, penghakiman akan dimulai. Sampai saat itu, tunggu di sini sebentar. Aku nggak bisa nunggu di sini karena bosan Betul, Betul, kalau mau pergi kasih HP-nya dong, kekeke. -ke -ke. Nih, ambil ini. Eh, ini. Merajut? Kamu akan merajut semanggi berdaun empat yang lagi tren. Oh. Mobil ini. Kalian akan dibebaskan kalau selesai semuanya Lihat petunjuknya di Youtube dengan baik ya Oh, kalau gitu aku harus lipat ini untuk keluar dari penjara, kekeke I, merajut Aku gak pernah merajut Ini bakal susah banget bukannya, bu Lilitkan benang Weh, ini susah banget, bu Kekeke, -ke -ke, keren banget Aku akan lipat mobil mini dengan kertas yang berkerak-kelip dan membuat berjalan, kekekeh. Tinggal lipat dengan urutan guru kertas keke. Guru kertas jelasannya bagus deh, kekekeh. <gülme> Gimana ini? Aku harus kasih balik gantungan Shinchan ke Oh lagi. Gantungan sinchan ini imut banget. Aku nggak mau kasih. Eh, Dilipat. Uh, uh. Uh, apa ini beda dengan punya kubu? Ah, Bodo, susah banget ikutin videonya Hit. Masukin di lingkaran Dipegang Keluarin Eh, tunggu, tunggu, tunggu Ini lagi Masukin Pegang tadinya Keluarkan Eh Eh hey, Aku disuruh merajut yang susah ini diskriminasi di <laughs> Kamu kunci 2 kayaknya gak bisa keluar deh Aku udah selesai loh Ah, <tik> eh, Rion Oh Aku kesel banget Padahal Lion Oh adalah pencurinya Tapi aku gak bisa keluar Dan dia bisa keluar Aku bukan pencuri Aku dapat dengan menukar <tik> Tunggu Kamu bilang menukar? Iya, aku tukar Tukar dengan gantungan kunci Siapa? Dengan siapa kamu menukar? Kak Simpak. Apa? Simpak? Tunggu, tunggu, tunggu Permenku yang hilang di bawah Seimpak Seimpak, tukar denganmu ya? Gimana sih? Um, begitu ya? Kalau gitu coba nanya ke sempak kalau diambil permennya Oke, okay, pu. Aku janji untuk menjadi polisi yang adil Sepertinya aku harus balikin cincin-cincin dan gandungan kuncinya hmm. Oh, Simpak datang Eh, datang Kak Sempak, Polisi, Kak Sempak, Polisi Kenapa manggil? Itu cincin-cincin yang kamu tukar Dari mana kamu dapat? Sebenarnya, aku ambil dari tangga batu Betul, dia mengambilnya Aku gak tahu kalau itu punya berkuncir Jadi aku tukar dengan Leon Oh, ah, Kalau gitu, artinya punya Kak kunci dua ya? Betul, itu orang punya aku Jadi balikin, Bu Awalnya memang punya anak berkuncir dua, Tapi harus bertanggung jawab juga dengan barangnya yang hilang kalau gitu, bagaimana nih, Ccc? Aku mendapat dengan gratis, jadi aku balikin gantung kunci ini kepada Liono, dan kasih ini kepada anak berkunci dua. Kasih empat, wah, aku dapat balik cincin-cincanku. Hit nih, ambil cincin Yes, ketemu lagi, ketemu lagi cincin-cincangnya. Hit, Leon. kamu juga ambil gantung kuncinya, balik. <tuh> <tuh> yeah. Untunglah aku bisa cari kembali punyaku, kekeke Hehe, aku pernah deh, cincin-cincin bentuknya gimana ya, bu Betul, buku kunci dua, coba buka deh kalau itu beneran bentuk bener cincin Aku juga mau lihat, kekeke <meetings> Coba aku buka ya, satu, dua, tiga cincin-cincin oh. oh, ah, ah, cincin kupat Tepuk Oh, tapi permen Shinchan sama juga ya, dengan fotonya. Tapi patah semua deh, kekeke. Shinchan kupat dapur, rasanya gimana ya sih cobain? Hmm, rasa gue bu Wah, sepertinya enak. Lio kamu telah dipenjara dengan tidak adil. Jadi nih, permen? Wah, permen, permen, popping! Wah, aku cobain ya. Hmm. Polisi Simpak yang bekerja dengan jujur akan diberikan hadiah Apa? Ini gantungan kunci Sinamoro? Oh, cantik banget Aku suka banget Sinamoro loh Asik banget aku dapat Sinamoro Wah, Sinpak, enak banget deh. Lebih cantik daripada gantungan kunci Sinchan Bagus, hari ini juga asik Mencari permen yang hilang Sukses besar!